Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, ada unggahan spesial nih dari Kak Yuda Julian. Ya, ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti. Ah, oh, manja banget ya, Masya Allah, Bunda Lesti tenang sangat cantik. Ini saat pemotretan di Purnama Beauty Official. Masya Allah, luar biasa senang banget ya. Kak Yuda bisa foto bareng bersama Bunda Lesti. Kak Yuda ini adalah fotografer. Mudah-mudahan, tentunya idola kesayangan kita selalu banyak yang Men-support ya, dan banyak yang mendoakan. Doakan selalu terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Di postingan Kak Yuda ini pun, tentu banyak sekali tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan. Ya, ini dari akun email da Soraya mengatakan, "Bagus banget, Yuda Julian Official," katanya tuh bagus banget, ya, apalagi kita melihat. Tentunya postingan dari Buda Lesti Kejutan yang begitu cantik mempesona. Komentar lain pun persahabat. Diberikan dari akun, Vicky Diaz mengatakan di kolom komentar, Mantap bestiku, Yuda Julian official salam ke Dede Lesti dari fansnya. Wow, allah banget ya, salam buat Lesti tuh dari fans sejatinya. Ini terbukti banget ya bahwa Bunda Lesti memang banyak sekali dukungan dan support yang diberikan. Dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kita ini Dan selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan dari hip 500 Persahabat yang ada tanggapan Soal tentunya ramai dan pertama Bunda Lesti Kejora Bersama suami dan anak Tanggapan Lesti Alhamdulillah bersyukur sih diberikan umur panjang jadi bisa merasakan bulan suci ramadhan Apalagi di tahun ini ada suami dan anak gitu Wah excited, penasaran kira-kira gimana tuh bersahabat ya tentunya pasti warga Konoha juga penasaran banget ya Tentunya mudah-mudahan idola kesengan kita selalu memberikan kebahagiaan Dan pastinya ada program terbaru Ramadhan with Leslar Tayang setiap hari jam 5 sore kita akan dikasih kejutan dari idola kita lesti dan rizky wilar doakan yang terbaik semoga semuanya diberikan kesehatan amin selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan dari alieslar andres karsaberto ini kita lihat masya allah momen semalam ya yang tentunya kita lihat baby l ini digendong oleh uapasya masya allah uapnya abang l ini banyak banget ya Semakin embun semakin gemas tuh Lihat Masya Allah Abangnya lagi digendong oleh Wapashem Tentunya kita semakin bangga Emang benar-benar banyak sekali Orang yang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar di postingan ini pun persahabat ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Abang digendong sama Wapasha Gede rezekinya, Anak laki-laki mirip emaknya Buktinya abang elahir Rezeki pandanya Masya Allah Naik banget katanya tuh Memang tentunya luar biasa banget ya Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh Ini komentar pun banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Pupur Rimindors mengatakan bajunya Bos Mulu Fix Baby Bos ini mah tinggal nenteng koper amadot dot katanya tuh Masya Allah persahabat ya untuk outfit yang dipakai pastinya bukan kaleng-kaleng ini sih luar biasa mudah-mudahan berkah barokah semuanya dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Neng 1933 mengatakan Masya Allah ganteng abang El gumus katanya tuh Masya Allah banget ya Semakin hari kita semakin dibuat bahagia sekali Ini sih penyemangat untuk warga Konoha semuanya BBL Mudah-mudahan semakin kompak untuk fansnya Dan semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan lain, persahabat, dan vitamin terbaru di sore hari ini. Tetap stay tune terus di channel ini, persahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.